Halo guys, selamat datang lagi di video kita kali ini Masih di seputar Hyundai Stargazer ya Kali ini kita mau masang lampu LED untuk fog lamp Karena yang tipe Prime ini Dia kan atasnya memang sudah LED dan fog lampnya kan belum LED Jadi apa namanya kita mau masang untuk fog lampnya supaya warnanya sama Nah PIA yang ini adalah PIA yang paling baru Dia modelnya simple lah gitu ya nanti kita lihat produknya dan tingkat cahayanya sini ada 4000 lumen jadi ya sangat terang terus apa garansinya di sini 3 tahun untuk pihak Indonesia jadi setiap pembeliannya ada garansi 3 tahun oke kita lihat masangnya dan perbandingan sebelum dan sesudahnya ya nah ini kita mau bandingin untuk sebelumnya nah ini adalah cahaya dengan lampu yang standar dia masih warnanya masih kuning nih guys di sini nih Ini standar Terus ini kita nyalain semuanya Ini LED atasnya udah nyala nih nah, coba Kita kan gantinya LED bawah LED bawah ya seperti ini Ntar kita lihat di bagian depannya ya Nah kalau yang ini kita ceritanya lagi di suasana yang agak gelap Lampu-lampunya Nah kita mau lihat warna di depannya kalau yang di depannya ini nih kuning kayak gini nih guys kuning Dia kan jelek apa uh, atas sama bawah berbeda oh iya lampu atasnya kita nyalain ya nah nih lampu bawahnya kan kuning kuning banget ya nah oke sekarang kita Lihat satu sisi dulu ya Satu kuning satu itu Ini yang PIA H11 H8 H16 uh, Kalau di PIA ini dia semua ini sama ya Ini 6000 Kelvin uh, Kita buka ya isinya ya Ini tipe LED nya si PIA Yang paling baru Dia modelnya yang paling simple Jadi nggak usah pakai balas Untuk pemasangan di di Stargazer juga jadi lebih mudah karena nggak perlu taruh Kan dia agak sempit tuh bagian dalamnya, Nah sorry Nah ini kayak gini dia modelnya Kayak biaya gini guys Nah ini enaknya garansinya 3 tahun ya Jadi kalau ada apa-apa Mau Klaim Pasti 3 tahun ini mau beli di online boleh, mau beli di bengkel juga boleh. Gitu, ini kayak gini. mobilnya oh, beda ya sama yang Cina-Cina punya, jauh, jauh banget, bagus dia. Oke okay guys, kita lihat cara apa masang lampunya ya. Nah jadi untuk penggantian di Hyundai Star Gazer, tinggal dibuka bagian fendernya nah lampunya ada di sebelah sini sudah dipasang. Ntar tinggal disetel bagian depannya supaya dia clipnya pas. Ini kita bandingin yang satu standar dan yang satu udah pakai via LED ya. Dan yang ini kita bandingin warna cahaya dari Headlampnya dengan foglampnya Sama nih warnanya Nah dan sekarang kita tes warnanya Eh cahayanya dengan foglamp aja Ini dengan fog foglamp aja Tanpa Tanpa ini ya Tanpa headlamp Lihat yang sebelah kanan ini kan cahayanya jadi jauh lebih terang dibanding yang kiri. Padahal headlampnya kita belum nyalain nih. Nah sekarang kita ganti dua-duanya ya. Oh kalau mau nyalain headlampnya mau lihat gak Nah ini headlampnya. Tapi si PIA ini memang terang banget sih. Jadi walaupun cuman fog lamp aja udah, udah terang. Oke. Okay. Kita ganti yang satunya. Ini lampunya kita udah pasang, sekarang kita cek Ini kita nyalain lampu ininya ya nih, Ini lampunya tanpa lampu gede, jadi hanya fog lampnya e, Kelihatan banget sih, jauh lebih terang Jauh, jauh, jauh gitu. Ini mati Nah ini nyala Jauh banget ya Terus kita coba nyalain yang atasnya nah, ini kita nyalain yang atasnya nih oke sekarang kita lihat dari luar cahayanya oke, sekarang kita tes lampunya sekarang fog lampnya ini yang Kia udah dipasang nih kita nyalain yang fog lampnya dulu ya nah ini fog lampnya warnanya putih 6000K atasnya, atasnya. oke sekarang kan warnanya sama guys ini terang banget nih ini sekarang kita lihat cahaya yang sininya ya tuh so cahayanya terang banget jauh Karena fog lampnya aja Fog lampnya aja dia udah terang sebenarnya Di fog lampnya aja dia udah jauh lebih terang dibanding yang Yang fog, fog lamp kuning itu standarnya halogen Oke terima kasih guys sudah menonton video kita Yang PIA ini ya di Stargazer ini Uh, semoga video ini membantu Untuk kalian untuk memilih Lampu LED apa yang mau dipasang Ke Stargazer kalian Jangan lupa like dan subscribe video kita Kalau mau komen silahkan di bawah Terima kasih guys